Hey, yo yo yo, yo. kembali lagi ya cuy. Ya baru diburu baru di, semua bareng mamang, bread Slot Official Channel ya bro. Seperti biasa kita akan membongkar, mengupas tuntas bocoran bocoran slot gacor dan pola pola slot gacor hari ini seputar Gates of Olympus lagi tentunya cuy. Idi, anjing awal awal dikasih bentar ini mah boy gelap bulita. Cuy, idih, lumayan tambahin lagi boy. Hmm, -mm, ya mau cuy. Eh cuy, seperti biasa memang masih setia menemani lahan tergacor, terkeceh, rekomendasi dan terpercaya ini ya guys ya Gimana lagi kalau bukan di Auto Spin 88 tentunya ya bang. Karena di Auto Spin 88 ini merupakan salah satu situs load online tergacor di Indonesia dengan tingkat kemenangan RTP paling tinggi gitu boy daripada yang lainnya cuy. Dan di Auto Autospin 88 juga lu mau JP pun pasti dibayar gitu kan ya guys ya dengan transaksi depot dan wd dijamin super duper cepat padat akurat dan sangat terpercaya ya boy dijamin gitu kan mamang jamin pokoknya ya guys ya Jangan ragu lagi yang belum mempunyai id nya langsung saja di karagaskun Untuk link pendaftarannya udah mamang taruh di tentang channel ya boy Gaskun Oke okay, oke okay, oke okay, brody brody semuanya langsung saja kita ke game nya ya brody Kita di sini hanya bermodalkan 100 ribu penak aja gitu kan boy ingin mencari yang mantap-mantap tentunya ya Bro di kakek ini gitu kan boy kali aja di pagi hari yang cerah ini anjay kita dikasih sesuatu yang bisa membuat kita full senyum tentunya kawan anjay mantap jiwa ya guys ya dan tentunya main slot itu diusahakan menggunakan duit bebas ya guys Jangan sampai kalian semua menggunakan duit berah, gitu, boy. apalagi duit orang tua, anjing, tahu lagi duit minyol di. Jangan sampai ya guys ya. Karena kan game ini juga tidak bisa kalian jadikan sebagai mata pencarian utama ya, cuy. Cukup sekedar hiburan saja gitu boy. Pokoknya langsung saja simak ya boy. Jangan skip-skip gitu cuy. Karena di pertengahan dan di akhir laga ada pola-pola yang sangat spektakuler gitu cuy. Memanjakan anjay Pokoknya salam JP, salam sensusional school.